Gelombang raksasa yang seolah-olah menghapuskan langit yang bermuatan ke awan pada saat ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba jatuh seperti bom. Segala sesuatu dalam radius 300.000 kaki diselimuti badai hujan yang menakutkan. Cahaya hitam dan cahaya darah masing-masing menempati setengah dari langit yang hujan. Gelombang demi gelombang fluktuasi mengerikan menyebar liar dan mengamuk di seluruh langit. Bentrokan dua bentrokan energi menakutkan ini tidak berlangsung lama. Sinar cahaya hitam tiba-tiba berkumpul di dalam cahaya hitam, sebelum tiba-tiba memotret darinya. Sizzle-sizzle, cahaya berdarah di langit runtuh hampir seketika dimanapun sinar cahaya hitam berlalu. Dulu, boom-boom-boom, suara keras dari cahaya darah runtuh bergema di langit, saat tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, tubuh komandan Sia juga terungkap. Wajahnya saat ini dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Jelas, dia agak tidak bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar dikalahkan dengan cepat setelah menggunakan Harta Yuan Murni. Dia telah meremehkan kekuatan Lindong dan juga sama meremehkan kekuatan Life death Coffin Cover. Meskipun mereka berdua adalah Harta Yuan Murni, jelas bahwa kekuatan Life Coffin Cover sampul jauh melebihi bahwa Diman Shark Tooth dari Swash. Komandan Xia menyaksikan adegan ini dengan kaget. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menarik mundur dengan cepat. Dia sadar bahwa dia telah jatuh ke dalam kerugian total. Jika dia tidak melarikan diri, kemungkinan dia akan sepenuhnya ditahan oleh Lindung di tempat ini. Setelah menyaksikan kekejaman Lindong, dia tidak merasa bahwa yang terakhir akan menunjukkan belas kasihan dan melepaskannya. Mungkin sudah sedikit terlambat untuk berpikir untuk pergi sekarang. Namun, ekspresi dingin dan acuh Tak Acuh terungkap di wajah Lindong saat komandan tubuh Sia menarik kembali. Dia selalu memperhatikan dengan seksama untuk sepenuhnya menghilangkan semua musuhnya. Hal-hal yang telah dilakukan Lindong pasti akan marah klan Blood Demon Shark. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri, kemungkinan dia akan terus dikejar oleh klan Blood Demon Shark. Masalah seperti itu bahkan akan lebih mengerikan daripada menyinggung orang tua Bon jahat. Oleh karena itu, Komandan Sia tidak boleh melarikan diri untuk menyelamatkan Lindung dari masalah seperti itu. Bang, tutupan peti mati kehidupan di tangan Lindung sekali lagi dengan ganas mengayunkannya. Beberapa utas cahaya hitam di langit segera berputar dan bergabung. Berubah menjadi seberkas cahaya hitam tebal seukuran ibu jari yang bergegas menuju Komandan Sia dengan kecepatan kilat. Ruang mulai retak dan bekas luka hitam terbentuk di dimanapun sinar cahaya melintas, sementara aura kematian yang tebal dipancarkan. Aura seperti itu biasanya dimiliki oleh seseorang yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Namun, Lindong berhasil melepaskannya dengan kekuatan live death Coffin cover. Kekuatan penghancurnya cukup mengerikan. Anak nakal, kamu, kita bisa mendiskusikan berbagai hal dengan baik. Petik 2 Ekspresi Komandan Sia berubah secara drastis setelah melihat sinar cahaya hitam yang mengalir ke arahnya. Sekarang ada jejak panik tambahan di matanya saat dia buru-buru berteriak. Lindung benar-benar mengabaikan tangisan Sia. Sinar cahaya menembus kekosongan. Dan akhirnya menghantam Komandan Sia di bawah tatapan ngeri yang terakhir. Mayestik Yuan Power dengan panik menyebar dari tubuh Komandan Sia. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi sisik berwarna darah. Jelas. Dia telah memperkuat pertahanannya sebanyak mungkin. Swosh. Namun, sinar hitam itu benar-benar mengabaikan pertahanannya. Itu terus membawa riak maut yang tebal saat tanpa ampun menghantam tubuh Komandan sia. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara, celepuk, saat menembus tubuhnya. Tubuh Komandan sia tiba-tiba membeku pada saat ini. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Ekspresinya dipenuhi dengan horor. Saat dia melihat lubang hitam yang muncul di dadanya, darah segar di sana menjadi hitam keabu-abuan. Dia bisa merasakan bahwa gelombang kematian telah menyerang tubuhnya dan memutus kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Kenapa ini? Komandan Xia mengusap darah hitam di dadanya ketika visinya mulai gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dibunuh di tangan ahli tahap awal mendalam hidup. Ini semua dipaksakan olehmu. Lindong bergumam pelan saat dia melihat Komandan Sia. Yang tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh aura hitam keabu abu-abuan. Berat. Klan Blood Demon Shark aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Ekspresi Komandan Sia ganas. Sementara kekejaman yang kaya memenuhi matanya. Namun. Dia tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya. Kekuatan hidup yang tersisa di matanya benar-benar mengeras. Setelah itu tubuhnya menjadi kaku dan auranya memudar kekuatan hidup dari ahli tahap mendalam kehidupan yang maju ini jelas telah terputus pada saat ini mata lindung Acuh Tak Acuh saat dia melihat mayat itu saat jatuh dari langit dia memegang live death Coffin cover di tangannya dan tidak bisa tidak memujinya dengan tenang kekuatan destruktif dari live Coffin cover ini terlalu besar dari sudut pandang tertentu itu bahkan lebih kuat dari kalau drone burning sky sebelum burning sky gate disempurnakan. Jika Deaky di dalamnya menyerbu tubuh seseorang, bahkan ahli tahap mendalam kehidupan tingkat lanjut akan benar-benar mati. Life ki yang sangat dibanggakan oleh ahli panggung live mendalam telah kehilangan semua properti pemulihannya dalam menghadapi erosi. Deaky Lindong menatap mayat yang jatuh ke laut dengan cara yang tidak simpatik. Setelah itu. Dia menoleh dan melihat tiga pemimpin skuadron klan Blood Demon Shark yang masih hidup melayang di udara. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Kamu juga harus menemaninya!" menjalankan corak dari tiga pemimpin skuadron pucat, kekuatan mereka sudah sangat menurun setelah menawarkan pengorbanan darah ke Demon Shark. Tut sebelumnya, oleh karena itu, mereka jelas menyadari bahwa mereka bukan tandingan Lindong segera. Tubuh mereka bergegas mundur dan dengan sedih lari ke tiga arah yang berbeda. Lindung dengan tenang menatap tiga individu yang telah berpisah. Dengan gelombang live dead coffin cover, tiga utas lampu hitam kecil berhamburan keluar dan langsung menyusul ketiga individu tersebut. Setelah itu, benang cahaya hitam melesat ke tubuh mereka. Karena mereka dengan cepat berubah menjadi hitam kabu-abuan. Kekuatan hidup mereka terputus saat mereka jatuh lebih dulu ke laut. Mereka semua telah dieliminasi. Lindong menatap langit yang sekarang kosong. Setelah itu, ia dengan acuh tak acuh memandangi mayat-mayat yang mengambang di laut dan menghela nafas lega. Dia akhirnya menyelesaikan masalah ini. "Saudara Lindong, kamu benar-benar mengesankan!" The burning sky, Cauldron di lengan bajunya, bergetar sedikit. Mullingshan berubah menjadi sinar cahaya dan menyelinap keluar darinya. Dia melihat pemandangan di permukaan laut dengan mata besar saat dia tersenyum dan berkata Ini semua berkat cover peti mati hidupmu lindung tertawa kecil ketika dia menepuk-nepuk live dead coffin cover Setelah itu, dia melemparkannya ke arah Mulingshan Bahkan dia tidak bisa membantu tetapi merasakan keinginan terhadap harta karun tersebut Namun, dia tidak mau menghidupkannya dan merebut harta itu Salah satu alasannya adalah bahwa dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Alasan lain adalah dia bisa merasakan bahwa peti mati kematian hidup ini memiliki banyak segel. Segel ini seharusnya ditempatkan oleh beberapa ahli dari klan paus sage immortal. Kemungkinan dia akan segera menghadapi masalah besar jika dia mengganggu mereka. Hihi. Cover peti mati kehidupan ini satu set dengan peti mati kehidupan. Oleh karena itu, Orang-orang di klan melihatnya dengan sangat penting. Jika tidak, tidak masalah jika aku memberikannya kepada saudara Lindong. Kata-kata yang dia ucapkan sama sekali tidak dipikirkan. Jika para tetua dalam klan mengetahui tentang ini, kemungkinan mereka akan marah sampai-sampai meniup janggut mereka. Lindong diam-diam terdiam saat mendengar ini. Hanya penutup peti mati itu sendiri sudah sangat kuat. Dia bertanya-tanya betapa mengerikannya peti mati hidup jika mereka digunakan bersama. Harta karun pada level itu seharusnya telah melampaui ranah harta Yuan Murni. Aku juga mendapatkan sesuatu kali ini. Lin Dong tersenyum. Setelah itu, matanya melihat ke arah udara. Di mana satu kaki darah panjang gigi merah melayang. Gelombang demi gelombang aura gelap dipancarkan darinya. Itu adalah Demon yang digunakan komandan sia sebelumnya, Lindong memberi isyarat dengan tangannya dan dimensiarkut terbang. Setelah itu, ia mendarat di tangannya. Aura jahat dari itu menyebabkan Lindong mengangkat alisnya. Saudara Lindong itu adalah harta yuan murni dari klan Darah Iblis Hiu. Kekuatannya masih baik-baik saja, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Life coffin cover, kata Mulingshan. Lindong terdiam. Apakah klan Blood Demon Shark tidak akan terlalu menakutkan jika ada harta pure Yuan Acak yang diambil seorang komandan bisa dibandingkan dengan Life death Coffin Cover? Dikabarkan bahwa Demon Shark Tut ini harus melahap darah esensi seseorang setiap kali diaktifkan. Brother Lindong harus berhati-hati jika kamu ingin menggunakannya. Petik 2. Lindong sedikit mengangguk. Dia telah melihat apa yang disebut pengorbanan darah dari sebelumnya. Tampaknya harga penggunaan benda ini cukup besar. Seseorang harus melukai dirinya sendiri sebelum melukai orang lain. Dia harus lebih memperhatikan sebelum menggunakannya di masa depan. Lindong membalik tangannya dan menjaga Demon Shartut. Setelah itu, matanya mengamati daerah itu ketika dia berkata, kita harus meninggalkan tempat ini. Um, tanpa basa-basi lagi, Lindong berubah menjadi lampu hijau flash yang bergegas ke depan. Sementara Mulingshan juga dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah keberangkatan mereka, wilayah laut ini sekali lagi menjadi sunyi. Satu-satunya bukti bahwa pertempuran mengejutkan telah meletus di tempat ini adalah selusin mayat dingin di permukaan laut. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 908, Sky Merchant City. Jatuh, Sky Merchant Region adalah tempat yang relatif tidak biasa di dalam chaotic dimensi. Ini bukan hanya karena terhubung dengan beberapa wilayah laut tetapi juga karena jumlah harta yang luar biasa menakutkan yang telah terkumpul di dalamnya. Ini menyebabkan reputasi Sky Merchant Region di dalam caotik dimensi melampaui Heaven Wind Sea Regent Sky Merchant Region dibentuk dari lebih dari seribu pulau, dan bisa dibilang bisa disebut benua di laut. Tentu saja, medan itu bukan satu-satunya bagian rumit dari tempat itu. Interaksi antara berbagai faksi di dalamnya hanya bisa digambarkan sebagai kacau. Tentu saja, faksi paling kuat di dalam Sky Merchant Region secara alami adalah Sky Merchant Court. Kekuatan dan fondasi yang dimiliki faksi ini hanya lebih besar dari dua gua besar di wilayah Laut Angin Surga. Selain itu, Sky Merchant Court cukup terkenal bahkan di seluruh Chaotic dimensi. Di bawah kepemimpinan Skymercan Court, Sky Merchant Region menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu yang kacau balau. Saat ini. Wilayah ini telah menjadi tanah suci di hati para pencari harta yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa selama seseorang memiliki cukup pilsuan yuan, seseorang akan dapat membeli apapun di tempat ini. Kata-kata ini mungkin agak dilebih-lebihkan, tetapi dari kata-kata itu, orang masih bisa mengetahui tingkat reputasi Sky Merchant Regent seperti apa. Duo lindung tidak berlama-lama setelah menghabisi hiu iblis darah bermasalah yang telah mengikuti mereka dan langsung menuju ke Sky Merchant Region. Ini karena lelang tahunan Sky Merchant akan tiba, dan Lindung ingin mendapatkan beberapa hal dari itu. Secara alami, dia tidak ingin melewatkan acara besar seperti itu, karena tidak ada penghalang selama bagian selanjutnya dari perjalanan mereka. Mereka dapat melakukan perjalanan dengan lancar. Hanya dalam lima hari, daratan mulai muncul di cakrawala laut yang tampaknya tak berujung. Sementara langit juga menjadi sangat bising pada saat itu, ketika sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas. Tampaknya mereka saling menjalin satu sama lain di langit, membentuk jaring cahaya yang besar. Betapa hidup, mata Mulingshan yang jernih menyaksikan daerah pedagang langit yang sangat semarak. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan dan perasaan kebaruan. Lin mengangguk. ada kejutan di matanya. Dia hanya mengunjungi pulau roh misterius dan pulau pengumpulan bela diri sejak dia tiba di caotik dimensi ini. Meskipun kedua pulau itu cukup besar, mereka tidak seberapa jika dibandingkan dengan wilayah pedagang langit ini. Kami akan langsung menuju ke Sky Merchant City. Ini adalah kota utama Sky Merchant Region. Lindong tertawa dan berkata, apakah saudara Lindong juga ada di sini untuk pelelangan Sky Merchant? Mulingshan tersenyum ketika dia bertanya. Tampaknya lelang sky merchant ini memang cukup terkenal, dan bahkan dia sudah mendengarnya. Lindong mengangguk dan memukul bibirnya. Dia mulai mempertimbangkan masalah keuangannya setelah mencapai sky merchant regent. Lagi pula, jika ada item dalam pelelangan yang menarik perhatiannya, dia akan perlu menggunakan pil suan yuan untuk bersaing untuk mereka. Masalah utama adalah dia saat ini tidak terlalu kaya. Tempat ini bukanlah medan perang kuno pada waktu itu dan situasi di mana paksa digunakan untuk merebut sesuatu tidak akan terjadi. Di Sky Merchant Region, siapapun yang berani melakukan hal seperti itu dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh Sky Merchant Court, kecuali kekuatannya telah mencapai tahap samsara, orang hanya bisa mengatakan bahwa ia adalah orang bodoh yang mencari maut. Oleh karena itu, Lindung hanya bisa dengan patuh menggunakan pil Suan Yuan untuk mencoba dan bersaing untuk sesuatu yang menarik perhatiannya. Sepertinya aku hanya bisa melelang beberapa serum kelahiran inti spiritual di tanganku, lindung mengelus dagunya. Meskipun dia memiliki banyak harta bersamanya, dia tidak berani mengungkapkan sebagian besar dari mereka. Setelah beberapa pemikiran, sepertinya satu-satunya hal yang dia bisa ambil dan juga agak berharga adalah serum kelahiran spiritual inti yang dia dapatkan di Pulau Roh Misterius. Item ini tidak hanya sangat berguna ketika mencoba untuk menerobos tahap nirvana, tetapi juga merupakan makanan yang bagus bagi para ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam. Jika dia melelang, kemungkinan bahwa bahkan para ahli tahap profound life yang maju dan sempurna akan tertarik. Jika bukan karena dia ketat dalam hal keuangan, Lindong tidak akan melelangnya. Ayo pergi, Lindong merasa sakit hati saat berbicara dengan Mulingshan di belakangnya. Hubuhnya bergerak dan berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang bergegas menuju Sky Merchant City. Mulingshan mengikuti di belakangnya, sambil melihat sekelilingnya. Wilayah Sky Merchant sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Lindong, dia akhirnya menghabiskan setengah hari untuk mencapai pusatnya. Di mana sebuah kota raksasa yang hampir menempati seluruh pulau muncul di hadapannya. Sebuah penghalang cahaya kuning samar menutupi kota. Lindong bisa mendeteksi fluktuasi yang menakutkan dari penghalang cahaya Fluktuasi ini tidak lebih lemah dari sekte besar yang melindungi formasi sekte Dao Ini menyebabkan dia tanpa sadar memberikan pujian Tampaknya Sky Merchant Court ini memang kuat Penghalang cahaya di langit tidak muncul untuk mencegah siapapun masuk Oleh karena itu, Lindong mengikuti beberapa orang dan langsung melewatinya Setelah itu Pandangannya menyapu dan mengunci di tempat di tengah kota. Sebuah bangunan hitam 10.000 kaki besar diam-diam berdiri di tempat itu. Aura yang luas dan perkasa dikeluarkan darinya, menyebabkan seseorang merasa agak terintimidasi. Fraksi mana selain tuan kota pedagang langit, pengadilan pedagang langit, yang memiliki kualifikasi untuk membangun gedung besar dan unggul di tempat ini. Mereka memang layak menjadi penguasa Sky Merchant Regent. Mata lindung menyapu bangunan besar 10.000 ribu kaki yang naik langsung ke awan, saat ekspresi serius melintas di matanya. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura yang sangat tidak jelas dan kuat darinya. Aura ini muncul seperti kilat menakutkan yang tersembunyi di dalam awan. Siapapun yang berusaha untuk bertindak melawan Sky Merchant Court akan menarik petir seperti niat membunuh. Aku ingin tahu apakah Sky Merchant Court ini memiliki ahli super panggung samsara. Lindong membelai dagunya, kekuatan panggung samsara sudah menjadi kedudukan tertinggi di dunia. Jika seseorang ingin menjadi faksi tingkat pertama di dunia ini, seseorang pasti harus memiliki ahli panggung samara. Tiga master sekte besar gerbang yuan memiliki kekuatan seperti itu, sedangkan dao sekte memiliki dua individu dengan kekuatan seperti itu. Ini sudah tidak buruk di Chaotic dimensi ini, bagaimanapun. Sekte super ini memang memiliki fondasi yang sangat menakutkan terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Kepala pengadilan dari Sky Merchant Court adalah ahli panggung samsara. Dia pernah datang ke klan kami saat menuju ke semua tempat untuk mencari harta karun. Namun, dia akhirnya diusir oleh kakek pertama. Mulingshan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Mulut lindung terbuka. Tampaknya klan Paus Sage Abadi ini memang cukup kuat. Mereka mampu mengusir ahli tahap samsara sesuka mereka. Ayo pergi, kami akan melakukan perjalanan ke Sky Merchant Court. Petik 2, Lindong bergegas maju. Lebih dari 10 menit kemudian, dia mendarat di sebuah lapangan besar tak jauh dari gedung menjulang. Pada saat ini, alun-alun itu sendiri sangat ramai. Sejumlah besar lalu lintas manusia dikumpulkan di tempat ini dan terus mengalir menuju toko Sky Merchant Court di depan. Lindong mendapatkan sikapnya sebelum menuju ke Sky Merchant Court. Pada saat ini, ia menemukan suara angin yang deras muncul di alun-alun. Keributan kecil mengiringi suara, apakah mereka anggota Gua Angin Iblis? Mungkinkah pemimpin mereka menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Angin Iblis, Little Underworld King Xie Yan? Auranya cukup kuat. Sepertinya reputasinya tidak salah, dia memang layak menjadi salah satu anggota terkuat dari generasi muda di Heaven Wind Sea Region. Hati lindung sedikit gemetar setelah mendengar berbagai percakapan yang ditransmisikan ke telinganya saat ia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada lebih dari selusin sosok yang mendarat dari langit. Seorang pemuda tampan berjubah hitam memimpin mereka, ada tato kerangka hitam di dahi pria dan tampaknya sengaja ditempatkan di sana. Setiap langkah pemuda itu samar-samar berisi aura gelap dan jahat, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara substansial. Sekitar selusin tokoh berkerumun di belakang pria itu, dua tokoh tua di antara mereka memiliki ekspresi acuh tak acuh Saat mereka mengangkat kepala, mata keruh mereka memiliki kilau yang menghalangi mereka. Mereka jelas sangat kuat, barisan ini memang cukup kuat. Tidak heran itu mampu menarik keributan seperti itu. Gua Angin Iblis, Little Underworld King Xie Lindong menyaksikan kelompok ini dan bergumam. Dulu ketika dia berada di Martial Gathering Island, dia sudah menyadari bahwa Sentul Jue hanya menempati peringkat ketiga di antara generasi muda di Heaven Wind Sea Region. Ada dua orang di atasnya. Salah satunya adalah tangan semesta Zougan dari Gua Semesta. Sementara yang lain adalah Little Underworld King sebelum dia. Xie Sepertinya lelang Sky merchant telah menarik semua jenis orang. Lindung memukul bibirnya dan dalam hati merasa sedikit bermasalah. Tampaknya akan ada cukup banyak orang seperti Xie selama beberapa hari ke depan. Memang sedikit merepotkan untuk bersaing dengan faksi besar ini dengan dasar yang kuat. Kelompok Xie yang telah mendarat di Alun-Alun mengabaikan pandangan sekitarnya dan langsung menuju ke Sky merchant Court. Namun Xie Yan tampaknya merasakan sesuatu ketika mata Lindong melesat ke arahnya. Langkah kaki mantan berhenti sejenak, karena sepasang mata yang dipenuhi dengan kejahatan dilemparkan ke arah Lindong. Lindong tersenyum samar tatapan mereka bertemu. Setelah itu, mereka memalingkan muka. Xie Yan sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa lebih memperhatikan, Lindong sudah berbalik dan menuju ke tempat lain di Sky Merchant Court. Tuan muda, ada apa? Seorang tetua di samping Xie Yan membuka mulutnya dan bertanya. Xie Yan menggelengkan kepalanya, dia melirik punggung Lindong, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat sebelumnya, dia samar-samar mendeteksi jejak fluktuasi yang sangat berbahaya dari tubuh Lindong. Namun, kemungkinan besar kesalahpahaman sekarang karena dia memikirkannya. Lagi pula, tidak banyak anak muda yang bisa menyebabkannya merasakan bahaya. Dia tidak percaya bahwa orang yang tampaknya biasa seperti Lindung akan memiliki kemampuan seperti itu. Ayo pergi, Siyan Yan melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke Sky Merchant Court. Pada saat yang sama, Lindung juga memasuki ruang pemeriksaan harta karun dalam Sky Merchant Court. Setelah itu, ia mencari tahu serum kelahiran spiritual inti. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.